Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya bahagia sekali ketika melihat cedukan vitamin dari abang L yang sangat lucu dan menggemaskan ini saat. BBL disuruh milih tasbih atau lato-lato, eh malah yang diambil lato-lato, persahabat ya. Padahal tangannya sudah tertuju benar memilih tasbih. Tapi ini aksi lucu yang sangat menggemaskan sekali, apalagi ekspresinya, masya Allah, makin ganteng, makin saleh, masya Allah, luar biasa. Kemudian kita lihat juga persahabat cedukan lain. Kita selalu dibikin salfok dengan tentunya kebahagiaan yang disuguhkan oleh Leslar. Terutama di postingan ini, melihat momen Papa Bilar lagi suapin BBL. Masya Allah, mengajari BBL tentang hal yang baik. Ini yang selalu membuat kita kagum dan bangga pasnya dengan sosok Leslar. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Ken Sandal Putih Bilar. Masya Allah, happy family kesayangan. Dus suka banget ini. Lihat abang di suai papapnya, karena suami istri emang harus berbagi tugas dalam mengurus anak. Ini the best banget. Hingga komentar pun, tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya, dari akun Yulianto Enda mengatakan, "Masya Allah, kerasa banget bonding sebagai orang tua ke anak. Memang tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga." Dan tidak ada kedekatan yang benar-benar abadi Selain suami atau istri Dan tidak ada yang lain Yang paling nyaman selain dekapan anak istri dan suami Inilah maksud Allah memberikan kalian kemarin ujian Biar kalian berdua bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya Dan ternyata inilah wujud doa fatih Pada saat umroh pertama kali dengan bundanya Waktu itu Bonding bapak bundanya sebagai seorang pasangan dan kalian teruslah mendekat sama Allah keluarga kecil Leslar kami tidak pernah lelah mendoakan yang terbaik buat kalian biarlah Allah merangkai skenario terindah cerita kehidupan kalian bahagia terus ya keluarga kesayangan masya Allah ini komentar yang sangat positif luar biasa ujian kemarin menjadikan pembelajaran yang amat sangat luar biasa bagi rumah tangga Leslar Makin kesini, makin harmonis terlihat persahabat keduanya membangun rumah tangga. Luar biasa, Masya Allah. Tentunya hanya bisa doa, hanya bisa mensupport, hanya bisa selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Lesnar. Karena itu yang terbaik buat mereka. Doakan, support, dan dukung untuk Lesnar family. Kemudian kita lihat juga persahabat. Diunggahan Bu Fir, kali ini ada cidukan yang sangat membahagiakan sekali, Masya Allah. Ketika BBL lagi digendong oleh Papa Bilar dan lagi bercanda dengan bundanya, "Aduh, ini cute banget!" ya, kata Bu Firma, "Ini drama Upil, ada aja bersahabat ya, kelakuan kocak yang selalu diperlihatkan oleh Lester family." Kita lihat kalimat yang ditulis oleh Bu Fir, "Drama Upil, Masya Allah si anak soleh makin gemes aja, makin pinter." ada aja tingkahnya yang bikin kangenin sehat terus kalian bertiga amin Masya Allah banget ya Abang L terlihat aktif banget dielus tangan Abang sama Papa secara halus persahabat ngajarin jangan nampol bundanya Moga sehat dan bahagia selalu keluarga kecilnya Masya Allah ini ajaran yang sangat luar biasa Papa B mengelus tangan baby L untuk tidak tentunya Menampal bundanya, Prof. Sahabat. Dia ya, ini langsung luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan. Dan untuk berikutnya, Prof. Sahabat, kita lihat juga ekspresi BBL yang sungguh menggemaskan. Baby Leslar emang selalu membuat kita happy. Ini kebahagiaan yang sungguh amat luar biasa yang kita dapatkan, Masya Allah mereka tentunya berada di tanah suci doa doa baik mudah mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya persahabat kita lihat juga ada cidukam tentunya saat main bola sisa kemarin nih persahabatnya. Terima kasih banget nih orang-orang baik Begitu banyak yang mensuport idola kesayangan Terpantau Bapak Bilar sedang main bola Tuh Masya Allah Ini keren banget Dan kita lihat juga persahabat ya untuk berikutnya Ada kabar juga untuk warga Konoha Mengenai akun Insert Life Yang membuat Berita tidak benar Soal si Kejora Beritanya aja ini mengerikan banget ya Soal Bunda Lesti Dan terlihat persahabat kekompakan Dari para fans Leslar untuk like dari Insert live di Google ini sudah turun drastis persen hanya tujuh persen Kekompakan yang sangat luar biasa dari Les Lovers terbukti masih banyak dukungan untuk Leslar Masya Allah Mudah-mudahan tetap kompak untuk warga Konoha mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Semangat terus untuk semuanya. Bismillah, mudah-mudahan Bunda Kejora, Papa Mila, rumah tangganya selalu bahagia, rukun, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan pastinya perasaan kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana.